Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani semua dimanapun anda berada Pada video kali ini seperti janji saya di short video youtube Untuk kali ini saya mencoba berbagi pengalaman Menjelaskan tentang rahasia kesuburan tanah Kesuburan tanah itu tentu sangat sangat-sangat berpengaruh terhadap tanaman-tanaman yang kita tanam di atas tanah tersebut kemudian teman-teman inilah contoh tanah yang subur nah, tanah yang subur ini sangat mudah untuk diolah dan teksturnya juga sangat mudah untuk dihancurkan dan kita korek menggunakan tangan juga sangat mudah, ini adalah contoh tanah yang subur dari segi fisiknya berwarna gelap ya, berwarna gelap nah Kemudian tanahnya juga diami oleh beberapa mikroorganisme tanah Seperti bakteri, cacing, dan sebagainya Sangat menyukai tanah yang subur Nah, ini adalah tanaman cabai saya Kurang lebih ini kami sekarang berada di bawah Kami pong, tanam cabai. sekitar 1400 batang Beberapa hari yang lalu kami sudah panen cabai ini yaitu petikan ke 6 Ini sudah selesai dipetik ya, makanya buahnya tidak nampak lagi Kemarin kami dari cabai ini memetik buah, yaitu sebanyak 160 kg, 1.400 batang ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini cabainya begitu subur. Nah cabainya begitu subur, ini karena tanahnya sangat subur. Nah, jadi rahasia tanah, tanah yang kimianya, unsur haranya terpenuhi, unsur makro dan mikronya, unsur nitrogen, fosfat kalium, dan unsur mikro juga. Kemudian dari segi tekstur, berwarna hitam. Warna hitam ini karena tanah ini banyak mengandung humus. Kemudian dari segi biologi, tanah di sini juga banyak cacingnya ya teman-teman. Mengandung cacing di dalam tanah dan juga jamur, jamur yang baik ya. Kemudian jamur yang jahat juga ada, cuman jamur yang jahat nanti bisa kita kendalikan. Nah, ada juga bakteri-bakteri yang baik di dalam tanah ini seperti bakteri, otobasilus, rejopus, dan... Nah. Jadi <coughs> sahabat petani semuanya Itulah tadi eh, Rahasia dari Kesuburan tanah yang mempengaruhi tanaman kita juga menjadi subur. Jadi, kesimpulannya, jika tanahnya subur, maka otomatis tanaman di atasnya juga subur. Nah, jadi, kunci dari kesuburan tanah itu, yang tiga faktor yang kita sebutkan di awal tadi, dari segi kimia, dari segi biologi, dari segi fisik, tanah itu harus subur, harus sehat, sehingga itu membuat tanaman kita menjadi juga sehat, subur, dan juga produktif jadi jangan kita fokus terhadap apa obatnya, apa pupuknya merek pupuknya apa merek pestisidanya apa nah, jadi intinya itu kalau tanahnya sudah subur pestisida maupun unsur hara tambahan baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia itu menjadi minimal saat kita gunakan sehingga kita bisa menghemat biaya dari proses penanaman cabai jika tanah kita sudah subur ya. jadi teman-teman semua mulai sekarang stoplah untuk fokus terhadap apa obatnya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. lebih baik teman-teman fokus pada tanahnya jika tanahnya itu belum subur, maka teman-teman berusaha untuk menyuburkannya apakah dengan memberikan unsur-unsur organik, memberikan pupuk kandang, memberikan bakteri baik seperti contohnya M4 ya efektif mikroorganisme yang botolnya warna kuning nah, bisa juga dan unsur yang penting kalau tanah itu tidak subur berarti dia ada kekurangan umpamanya tanahnya tanah liat berarti itu dari segi fisik tanah itu rusak rusak di sini artinya tanah kita itu tidak bisa menumbuhkan tumbuhan yang baik tanah liat tanah berpasir tanahnya keras ya tanah kering nah kalau tanah kering itu solusinya tentu sudah pasti dengan penyiraman kalau tanah liat maka teman-teman bisa menyuburkan tanah liat itu dengan menggunakan biokar, karbon, karbon yang saya maksud di sini yaitu bahasa kita sehari-hari yaitu arang nah, bisa dari arang sekam arang-arang yang lain, cuman lebih mudah itu arang sekam, karena arang sekam itu mengandung unsur kalium juga dan mudah didapatkan, dibuat menjadi arang sekamnya, kemudian ditaburkan sebagai pupuk dasar mungkin untuk tanah yang liat tadi dan memberikan bahan-bahan organik kompos-kompos hijau nah kompos hijau ini bisa kita dapatkan dengan lebih mudah yaitu kita memberikan pakan ternak seperti kerbau, kambing, kemudian ayam kemudian kotoran hewan tersebut itu adalah kompos yang sudah jadi bisa kita letakkan di tanah yang liat atau kita proses dulu kalau kita menanamnya ingin cepat kita proses dulu sebelum kita menggunakan kompos tersebut kotoran hewan tadi ya kita olah dulu, kita fermentasi kemudian kita taruh di atas tanah kita yang liat dan arang, arang sekam tadi, arang sekam ini berfungsi untuk selain unsur kalium Arang sekam ini juga bisa mengikat uh, air ya, karena sifat karbon itu, arang itu menyerap. Jadi bisa mengikat nutrisi, nah. jadi intinya teman-teman semua, ya tiga faktor tadi dari kesuburan tanah secara fisik. Kalau dia lihat berpasir maka kita tambahkan arang, arang sekam misalnya ya, kemudian uh, pupuk kandang supaya tanahnya subur, kalau tanahnya kering maka tidak ada cara lain yaitu secara penyiraman oh mungkin secara biologi cacing sudah tidak ada dalam tanah kita mungkin selama ini kita menggunakan herbisida ataupun racun rumput terus menerus sehingga tanah menjadi mati arti mati maksudnya mikroorganisme dalam tanah kita itu mati sehingga tanah tidak bisa lagi menumbuhkan tanaman dengan subur karena mikroorganisme di dalamnya cacing dan sebagainya jamur bakteri semua mati dengan akibat selalu disemprot dengan racun rumput maka kita memperbaiki dengan setelah kita memberikan arang sekam, kita memberikan kotoran hewan misalnya ataupun pupuk kandang, maka kita juga bisa menyemprotkan di atasnya mikroorganisme yang banyak dijual di pasarannya seperti empat ya mengandung Nah, itu sangat baik untuk mengembalikan kembali uh, mikroorganisme ke tanah tersebut tanah yang unsur biologinya sudah rusak unsur fisiknya rusak maka kita berikan Rangskam sehingga tanahnya menjadi lebih gembur. Kita berikan kompos hijau, kita berikan pupuk kandang, nah, tanahnya kering, kita siram. Nah, jadi kalau semuanya sudah sehat, tanah kita sudah sehat. Tanah sudah subur, unsur biologinya sudah terpenuhi, ada mikroorganisme, jamur, dan bakterinya di dalamnya, bakteri yang baik, jamur yang baik. Kemudian dari segi unsur haranya juga sudah pasti terbenahi sendiri. Kalau kalau kita memberikan pupuk kandang, tadi karena pupuk kandang juga mengandung nitrogen, otomatis terpenuhi lah unsur hara. Trogen, fosfat, kalium, kalium kita dapatkan dari arang sekam tadi, ya, dan juga arang sekam juga mengandung silika. Nah kemudian kalau tanahnya kering kita siram. Nah, jadi kalau tanahnya sudah subur seperti ini ya teman-teman, sahabat tani di seluruh Indonesia, dimanapun anda berada, kalau tanahnya sudah subur, Insya Allah tanaman di atasnya juga pasti subur. Jadi fokus kita pertama sebelum kita menanam, kita perbaiki dulu tanahnya, kita perbaiki terlebih dahulu tanahnya, barulah kita menanam tumbuhan di atasnya. Sehingga tumbuhan yang kita tanam itu Menjadi sehat nah, Jadi itu tahap pertama Ataupun penjelasan secara umum tentang Rahasia dari tanah yang subur Menyebabkan Tanaman yang subur juga di diatasnya nah, Demikianlah Untuk video kali ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Subscribe dan komen Jika Anda menyukai video ini Dan share juga semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman kita yang lainnya saya doakan semoga teman-teman hasil panennya semakin melimpah dan semakin jaya agar pertanian Indonesia semakin maju